Samping ya, Yang ketiga Kita mau bermain di luar Bermain jala ikan nah, Kita coba tepuk ikan Satu, dua, tiga Sekali ya, Wah. kemudian ini kita tarik buatin sirip, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, Bu Guru menanya, ikan itu hidupnya di mana? Air Kira-kira ikan itu bisa tidak hidup di darat ya? Bisa Bisa, kenapa dia tidak bisa? Karena ikan itu bernapas pakai okay, intang ya nah, Intangnya itu berfungsi untuk menyerap oksigen yang ada di air Ikan itu tidak bernapas pakai paru-paru kayak kita. Kalau kita itu bernapas pakai paru-paru, kita tidak bisa hidup di ah? di air. Apa dipakai bernapas sama ikan? In? Insang. Apa namanya? Insang. Sekarang kita mau main jala ikan. Peraturannya, sekarang yang tidak konsentrasi jadi jalannya sama Bu Guru. Nah, yang jadi jalan Nanti kita mau tangkapi Tangkap ikannya Ayo sekarang Tepuk ikan Berenang Cari makan Sudah kenyang, Langsung dia Nah, sekarang kita mulai mencari jalan Sekarang yang semangat Tepuk semangat ya. sekarang dia minta dulu ya. Ya, ya. belum makan